Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara agar tidak bisa ditelepon saat bermain game Nah, teman-teman yang hobi main game pasti tahulah Betapa mengganggunya panggilan masuk saat kita bermain game pada beberapa ponsel memang sudah ada fitur mode gaming di mana jika kita mengaktifkan fitur ini kinerja ponsel akan difokuskan untuk bermain game dan kita tetap bisa menerima panggilan seluler yang masuk tanpa menutup permainan yang sedang kita mainkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas trik bagaimana caranya kita bisa bermain game secara nyaman tanpa ada gangguan seperti telepon masuk, video call ataupun yang lainnya. Oke, teman-teman langsung saja kita simak videonya. Nah, sebelum kita bermain game, kita buka dulu panggilan telepon seperti ini. Lalu di sini kita ketikkan bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang seperti ini. Dan di sini kita akan langsung diarahkan pada halaman seperti ini. Kemudian di sini kita pilih informasi telepon, lalu kita lihat pada setelan jaringan yang disukai. Nah, di sini kita ubah dulu setelan jaringannya menjadi LTE only seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung klik kembali seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini, kita otomatis akan terbebas dari seluruh panggilan seluler yang akan masuk pada telepon kita. Tetapi, di sini kita hanya membatasi panggilan seluler saja tanpa membatasi panggilan seperti WhatsApp, video call, dan yang lainnya. Nah, untuk membatasi panggilan WhatsApp ataupun chat WhatsApp, kita masuk pada pengaturan seperti ini. Lalu, di sini kita masuk pada jaringan dan internet. Kemudian di sini pilih jaringan seluler SIM 1 sesuai dengan jaringan yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini kita pilih lagi penggunaan data oleh aplikasi. Nah, di sini kita pilih aplikasi WhatsApp yang biasanya digunakan untuk melakukan panggilan. Kita klik aplikasinya seperti ini. Lalu kita nonaktifkan pada kuota latar belakang seperti ini. Nah, sampai di sini latar belakang aplikasi dari WhatsApp sudah dinonaktifkan, tetapi ini tidak menutup kemungkinan panggilan akan tetap masuk, teman-teman. Dan cara terakhirnya adalah kita kembali lagi, tapi tetap ada pada menu pengaturan seperti ini. Lalu di sini kita pilih aplikasi dan notifikasi, kemudian kita lihat semua aplikasi. Kemudian kita cari lagi aplikasi WhatsAppnya. Setelah muncul aplikasi WhatsAppnya, kita langsung buka saja seperti ini. Dan di sini kita pilih paksa berhenti. Kemudian akan ada peringatan lagi, jika aplikasi dihentikan paksa, fungsi mungkin akan terganggu. Kita pilih saja oke seperti ini. Dan setelah ini kita tutup semua jendela aplikasi yang terbuka Oke sampai di sini semua panggilan baik itu panggilan seluler ataupun panggilan WhatsApp sudah kita batasi Dan kita bisa bebas bermain game tanpa adanya gangguan Oke teman-teman mungkin cukup sampai di sini untuk videonya Jika ada pertanyaan atau ingin request video lainnya silahkan boleh ketikkan saja di kolom komentar Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh